Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhanyal seputar Leslaw tentunya. Baiklah para Sobat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita ke kabar pertama persahabat ya ada sebuah info dari Bu Fir. Virus Leslar ini menginfokan bahwa kita harus pertahankan di DLST di ajang Indonesian Music World 2021 yang alhamdulillah dalam nominasi sosial media Artis of the Year masih di posisi pertama dengan rayaan poin juta800-an lebih bersahabat ya di atas Peto. dan untuk nominasi Female Singer of the Year sahabat ya ini juga di posisi pertama di atas Leo Drang dan kita lihat juga persahabat untuk kolaborasi Bismillah cinta ungu dan lesti masih dipucuk juga pertahankan persahabat ya Dan kita harus wajib gasken yang komposer dan rizki pilar Ini masih di posisi kedua Doakan mudah-mudahan idola kita Karya-karya terbaik dari idola kita ini bisa membanggakan Dan bisa selalu mendapatkan piala penghargaan ada sebuah kalimat kalian juga yang diperlukan oleh Bu Fir. Semangat semuanya masih ada waktu. Ayolah selalu first kita begadang. Semangat vote, vote, vote, vote Kita borong piala. Semangat bismillah. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. tuh persahabatnya. Doakan support dan dukung persahabatnya untuk karya terbaik dari Lesti dan Rizky Pilar. Karena ya Untuk voting. Ini tinggal satu hari lagi buktikan kekompakan kita, yuk pasti bisa memborong piala penghargaan. Berikutnya juga warga berhati-hatikan. Ini ada info penting juga hari ini tepatnya hari Minggu persahabat ya jam 1 siang. Bakal hadir kejutan bahagia yang paling kita tunggu Dalam acara Cinta Amri Leslar Tetaplah setia bersamaku Akan hadir di Antv jam 1 siang hari ini persahabat ya Kolaborasi dengan Atta juga nih Ini seru dan cute banget persahabat ya Pasangan Leslar Ini dengan pasangan Atta Halilintar Aureli Hermansyah Jangan lupa kita akan menyaksikan Acara yang paling ditunggu Cinta apa Lesnar Karya terbaik dari Leslar Entertainment Dan selanjutnya juga persahabat ya Perhatikan di sini sebuah ungan juga nih Cute banget senalam Di malam minggu Leslie dan Rizki pilar Beserta tim Leslar Entertainment Lagi karaoke bareng persahabat ya Ini heboh dan hobah banget ya Masya Allah di malam minggu mereka karaoke bareng Alhamdulillah Mudah-mudahan tentu mereka diberikan kesehatan selalu Dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu tidak baik Dan untuk momen berikutnya Ini ada momen cute yang membengarkan juga ya Saat Rizky Bilar Hobah nyanyi Dangdut persahabat ya, Ini cute banget <laughs> Semuanya untuk lasik kejora Eh di akhir Tentu perhatikan ada tingkah laku yang membuat kita semakin ketawa bahagia kepada Rizky Bilar, persahabat Perhatikan, kakak Bilar lari dan tidak ingin berjauhan dengan istri tercintanya, persahabat ya. Ini ketara banget siapa yang lebih bucin tuh kakak Bilar yang tidak ingin jauh-jauh dari istrinya langsung dipeluk aja dari belakang. Masya Allah. Luar biasa adalah kita meni persahabat ya pagi-pagi kita langsung diberikan vitamin bahagia Disuguhkan vitamin yang sangat membahagiakan kita semua Masya Allah Hingga banyak komentar dan tanggapan yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Amalia Husnil mengatakan Bagus suaranya kakak Tapi endingnya bikin ketawa persahabat Yaduh, Masya Allah banget Dan kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun marioni37 Ahai demi bunda utun Love love love Ya yeah, katanya persahabat ya masya Allah Tentunya dukungannya selalu banyak Dari orang-orang baik Dan orang-orang hebat yang selalu terus Mencintai Lesti dan Reskipila Kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun nurnanensi Kedis rekan ini yang bikin aku tambah sayang sama mereka Selalu bisa bikin imun kita naik Masyalah banget bersahabat ya Memang idola kita Selalu saja membuat kita bahagia Dan kita mesti menunggu kabar Dalam kejutan terbaru di hari minggu ini Jangan kemana-mana Total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhanya selanjutnya Informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.